Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers belovers, serta Leslor Lovers dimanapun anda berada Selamat pagi, selamat berjumpa Dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan terus mengabarkan Kabar baik, kabar menarik Dan terbaru seputar idola kita Lesti Dan Rizky Bilar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 Baiklah berapa sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik nih persahabat ya Ke kabar pertama kita awali dengan Tentunya momen momen spesial yang bikin happy banget ya Kita simak saat di dalam mobil Perhatikan tentunya tangan dari Lesti dan Bilar yang saling menggenggam persahabatnya Masya Allah Ternyata memang betul sekali Mereka tetap konsisten setelah menikah Tangan mereka selalu berpegang erat Masya Allah Mudah-mudahan persahabatnya bahagia selalu untuk Lestler Rumah tangganya langgeng Dan mudah-mudahan dijauhkan selalu dari orang-orang yang tidak baik momen ini pun direpost oleh akun sambut dengan skor ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah bahagia terus ya kalian langgeng tiljana Amin luar biasa banget ya kita doakan yang terbaik pokoknya untuk idola kesayangan kita untuk berikutnya persahabat kita simak juga ini ada oga spesial di vlognya laser entertainment karena ini sih gemes banget wajib trending nih persahabat ya yuk sama-sama kita buktikan untuk vlog kali ini bisa nomor trending satu nih Masya Allah gemes banget apalagi BBL ternyata sudah punya password ya kalau dibilang Abang El pasti tentunya Ketawa senyum bahagia untuk Abang Fatih Masya Allah kita juga yang melihatnya ikut happy sekali Mudah-mudahan selalu menjadi anak baik Selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua dan menjadi anak yang soleh pastinya Kali ini momen ini diunggah kembali oleh Sental Putih Pilar Kita simak juga bersahabat di kalimat caption yang dituliskan Abang L passwordnya ini vlog kenapa nagih banget sih pengen lihat abang muluk katanya tuh persahabat ya pasti kalian berkali-kali nonton vlog ini karena ini sangat menggemaskan banyak sekali tentunya kebahagiaan yang kita dapatkan di vlog ini apalagi baby L ya selalu saja bikin semangat yang selalu membuat kita pastinya ingin terus melihat abang Fatih yang sangat mengemaskan. Untuk selanjutnya juga persahabat kita keunggahan ke Ari mau memposting sebuah postingan foto bareng Bunda Lesti ketika di acaranya ke Arya Ricis kemarin persahabatnya, masya Allah. Ketika tentunya kita melihat postingan ini merasa bangga. Alhamdulillah Bunda Lesti memang betul-betul banyak sekali yang sayang. Ini membuktikan persahabatnya Bunda Lesti selalu humble, selalu ramah kepada siapapun. Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh karir virus Dede Gemes, Lesti Kejora, aduh Masya Allah banget ya, langsung saja Bunda Lesti pun ini menanggapi di kolom komentar dengan menuliskan sebuah kalimat, Kak, katanya ke sanggol dikasih love, aduh Masya Allah banget ya, mudah-mudahan silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik, bahagia selalu untuk wanita-wanita hebat ini. Selanjutnya kita mampir ke unggahan guysnya Ayah Kejora semalam persahabatnya mampir ke Resto Sangkan Hurip 2 persahabat di Puncurut, Bandung. Wow, Alhamdulillah kata Ayah Kejora bisa mampir lagi ke rumah makan Sangkan Hurip. Ini sih luar biasa, ini adalah Resto miliknya Bunda Lesti, tidak diumbar-umbar ternyata Bunda Lesti memiliki restoran yang sangat luar biasa megah luar biasa mewahnya persahabat di Bandung ini yang bikin kita bangga semoga idola kita selalu lancar usahanya selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukan dan untuk selanjutnya persahabat kita mendapatkan asupan vitamin bahagia semalam diunggannya Papa Bila. ini memposting foto barang juragan 99 sembilan nih persahabat ya ternyata semalam Idola kesengan kita double date bareng pasangan Juregan 99 Mas Gilang dengan Kaseh di Purna Masari Masya Allah Double date-nya dengan Bos MS Glow Kita patut bangga bersahabat ya Alhamdulillah Asupan vitamin bahagia selalu kita dapatkan setiap harinya Dari Lesti dan Bilat Kita simak di kalimat caption yang dituliskan oleh Juregan 99 Double date seru katanya tuh bersahabat ya Luar biasa Papa pun menanggapi jadi GR, gilang Rizky, aduh luar biasa banget ya, ada aja kelakuan dari Papa Bilar yang selalu bikin ngakak. Masya Allah, mudah-mudahan silaturahmi ini juga tetap terjalin dengan baik. Di sini persahabat banyak sekali tanggapan positif juga yang diberikan. Dari akun Fira Hartati245 mengatakan, Bismillah, semoga Bapak Abang Falti ikut ketularan sukses, kayak Juragan 99, rezeki yang selalu mengalir berkah, sukses dunia akhirat. Semoga jaga tali silaturahmi Leslar dan keluarganya, Juragan 99, selalu dalam dengan Allah Subhanahu SWT, juga persahabatan kalian di dunia sampai akhirat. Amin. Sehat-sehat buat. Kedua papa soleh, semoga keluarganya kalian selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Masya banget ya, doa baik nih diberikan, kita aminkan doa-doa baik, semoga terkabul Dan kita lihat juga persahabat Ada komentar diberikan dari Imam SKP mengatakan Pendidikan setinggi apapun tidak akan mampu membeli sikap sopan santun dan etika seseorang attitude tuh ya Ini menunjukkan bahwa Leslar tetap konsisten Selalu menomorsatukan attitude-nya Akhlak dan sopan santun itu memang menjadi nomor satu untuk idola kesenangan kita Wajib kita contoh Karena Leshal selalu menunjukkan Selalu memberikan contoh baik untuk semua orang Dan berikutnya bersama ya Bunda Laisy pun dan Kak Sandy Mengunggah sebuah postingan foto cute Masya Allah banget ya Tak kalah dengan para suami Para istri pun, persahabat yang memposting foto cute nih berdua, luar biasa, dinner with kesayangan, kata Bunda Lesti Kejora, aduh, hingga banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan. Dari Kak Fahrid Mufamad Citar, ini juga selalu memberikan komentar, wow, sehat-sehat, selalu kesayanganku. Sandy Indri Lesti Kejora. Wow, luar biasa banget bersahabat ya, Kak Fahrid ini selalu berkomentar positif di postingannya Bunda Lesi Kejora, luar biasa Hingga banyak juga nih komentar yang diberikan, selain Kak Fahrid, ada juga Rudi Salim mengatakan Mantopo katanya tuh Ada juga Teh Oca, aduh belum ketemu-ketemu kita katanya tuh, Masya Allah mudah-mudahan ya, secepatnya bisa ketemu dengan Teh Oca, pasti ini bakal seru banget Dan kita juga bersahabat ya, semalam ternyata Kak Wandahara pun ikut, luar biasa soal pasti ada kejutan spesial yang akan kita dapatkan dari idola kesengan kita mudah-mudahan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran selanjutnya para sahabat kita mampir ke fashionnya abang fatih topi dan baju saat tentunya belanja di mall di vlognya laser entertainment ini untuk topi aja di Bandar, 259 ribu untuk baju persahabat atau jaket Mengribut rupiah masya Allah, berka terus untuk Abang Fatih. Semoga rezekinya selalu lancar untuk kita semua, juga mudah-mudahan rezeki kita selalu diberikan. Kemudahan kelancaran dan berkah berkah Kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, total stay tune dan konten channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangal selanjutnya.